channel Revia World sebelumnya aku mau bilang makasih untuk kamu yang udah ngeklik video ini sama untuk kamu yang udah nge-subscribe channel ini jadi hari ini aku mau unboxing sama review salah satu skincare dari Korea Axis Y nah jadi si Axis Y ini aku belinya yang satu paket seperti ini jadi di dalam satu paket ini ada 7 produk jadi, isinya ada cleansing foam, terus toner, serum, cream, sunscreen, kemudian ampulnya, kemudian yang terakhir itu masker, mouthwash, gimana sih? Cari di masker yang sedang viral banget sekarang. Jadi, ini udah lengkap banget dalam satu paketnya, itu udah ada tujuh produk di dalamnya, nah. Untuk si XY ini sendiri, dia kalau misalnya di kemasan yang persatuan, per piece, kalau bukan yang per paket ini, dia biasanya ada tulisan 6 plus 1 plus 1. Nah, jadi untuk 6, itu, 6 plus 1 plus 1 itu artinya, dia 6 itu mengandung 6 bahan natural, kemudian 1 bahan yang membantu untuk memperbaiki kulit tanpa membebani terlalu banyak. Kemudian yang ketiga itu ada um, science Jadi untuk memaksimalkan efek dari si skin nya itu sendiri Untuk si Exxy ini sendiri, dia lebih ke kulit sensitif atau yang oily atau boleh juga untuk yang acne prone Kalau untuk kulit aku sendiri sih lebih ke kulit sensitif, kadang berminyak, kadang ada yang terkelupas karena kering Terus acne prone juga untuk sekarang kamu bisa lihat kondisi kulit aku Banyak-banyak banget jerawat Di sebelah sini bekas jerawat yang merah Kemudian yang sebelah sini juga Kamu bisa lihat Bagian kening kemudian ini, bagian sini Nah, jadi langsung aja kita unboxing skincarenya nya Maaf bayi aku datang Iya hmm. hmm. yeah. Nah, jadi langsung aja kita unboxing skincare-nya kita buka ya nah ini isinya jadi step pertama itu cleansing foam lebih kurang cleansing foam-nya seperti ini sebesar ini, lebih kurang ini 20ml kemudian step kedua ini wash of pack mark nya ini jadi kurang biasa. sebesar ini, ini dia dapat 15 ml. Jadi, habis cuci muka pakai maskernya. Kemudian, setelah pakai maskernya, masuk ke tonernya. Tonernya seperti ini. Setelah ke tonernya, ke Ampulnya Nah, ampulnya seperti ini. ini dapat yang 10 mili setelah ampulnya ke serumnya serumnya seperti ini ini untuk dark spotnya untuk menyamarkan noda hitam kemudian kamu pakai krimnya krimnya seperti ini setelah itu kalau misalnya di pagi hari, lanjutkan dengan pemakaian si sunscreen yang seperti ini, nah, jadi langsung aja aku mau cuci muka. Aku nah, jadi, selesai cuci muka itu, rasanya mukanya lembut, mukaku juga jadi seger, yang tadinya berminyak banget, rasanya gak ada rasa ketarik sama sekali, jadi betul-betul moist, lembut, dan kenyal. Habis cuci muka, jadi step kedua itu. Seharusnya sih pakai mask ini ya, masker ini. Cuma ini kan bisa 2 sampai 3 kali seminggu, cuma malam ini aku skip dulu. Ini langsung ke tonernya aja. Si tonernya ini bisa dituangkan ke kapas atau langsung aja ke muka. Di sini tonernya berfungsi untuk exfoliate untuk mengangkat kulit mati, sel kulit mati sama untuk memperbaiki struktur kulit, tekstur kulit serta di sini. tuangkan ke tangan beberapa tetes kemudian tepuk tepukan ke wajah. Tepuk-tepukkan ke wajah. Kemudian setelah itu step yang selanjutnya adalah si ampulnya. Di sini di belakang ampulnya untuk Hail and Calm jadi untuk meredakan kulit yang iritasi, sama untuk memperbaiki atau mem mempercepat penyembuhan jerawat. Mungkin artinya ya, beberapa tetes saja, tuh sendiri nggak ada sih ya boleh ditetet nah sesuai si ampul sekarang si dark spot serumnya wow teksturnya seperti ini ya dia yeah serumnya ini boleh diolesin satu muka kamu atau diolesin ke bagian yang berjerawat aja yang banyak bekas jerawatnya itu sih yang paling banyak bekas jerawatnya itu daerah pipi ya karena sekarang kerja dan kemana-mana tuh harus pakai masker jadi banyak-banyak jerawat itu di daerah pipi dan dagu jadi si dark spot serumnya aku kasih di daerah pipi aja nah setelah si serum kita tunggu beberapa saat setelah si serumnya menyerap baru kita menggunakan kremnya di sini kremnya untuk melembutkan dan melembabkan kulit Nah, kalau misalnya untuk di pagi hari itu dilanjutkan dengan penggunaan sunscreen ya. Jadi ini karena malam aku pertama pakainya, jadi kita skip aja besok aja dipakai. Jadi perasaan aku setelah pakai satu rangkaian eksiswe ini rasanya tuh lembut. Kamu bisa lihat di kulit aku langsung glowing dan kenyal gitu. Hmm, Cinyal. Jadi, sekian untuk hari ini. Nanti, kalau misalnya udah ada hasilnya, aku lanjutkan video selanjutnya. Bye.